Hari ini kita perlu beli bahan makanan di daftar ini dan aku butuh bantuan kalian oh. Oke okay. wow. Ada begitu banyak makanan lezat Hah? Semua wow. orang temukan makanan ringan yang perlu mereka beli Kita dapatkan makanan ringan. Ayo beli sayuran. Yeay! Yeay! Oh? <laughs> Ayo bantu dapatkan sayurannya. Begitu banyak sayuran di bagian sayuran. Mari kita lihat apa yang kita butuhkan. Berikut adalah sayuran yang perlu kita beli. Kita perlu beli dua buah jagung. Jagung Jagung Jagung Kita sudah beli jagung. Ayo beli sayuran lainnya. Kubis Kubis Kubis kita sudah beli kubis. Ayo beli sayuran lainnya. Kentang, kentang, kentang. Dapatkan semuanya. Kamu hebat! Taruh sayuran di timbangan. Apa nama sayuran di timbangan? label sayuran yang sesuai Tempelkan tanda terima pada paket Tempelkan tanda terima pada paket Tempelkan tanda terima pada Kita dapatkan sayuran, kerja bagus. Wow. Hmm, Apalagi yang perlu kita beli? Oh. Beli buah. Banyak sekali buahnya. Mari kita lihat apa yang perlu kita beli. Ini adalah buah-buahan yang perlu kita beli. Jeruk mandarin. Jeruk mandarin. Jeruk mandarin. Kita sudah beli jeruk mandarin. Ayo beli buah lainnya. Strawberry. Strawberry, strawberry, strawberry, strawberry. Kita beli strawberry. Ayo beli buah lainnya. Anggur, anggur. Dapatkan semuanya. Kamu hebat. Letakkan buah di timbangan. Tempelkan tanda terima pada paket. Tempelkan tanda terima pada paket. Tempelkan tanda terima pada paket. Yeay, misi selesai. Kita dapatkan buahnya. Ayo huh? pergi ke kasir. Hai. <laughs> Hai. Bantu pembayaran Halo Tolong letakkan item di ban berjalan Silahkan pilih cara kamu akan membayar Bayar dengan uang tunai Masukkan uang tunai ke mesin kasir yang sesuai Menantikan untuk bertemu kamu lagi Yay! Mereka bantu ibu dapatkan semua bahan makanan. Yay! Mengajari anak-anak berbelanja secara terencana bisa tumbuhkan pengendalian diri finansial dan kesadaran mereka tentang anggaran.